Nampak ada ada pecah kepada tiga kategori iaitu Awareness, Consideration dan Conversion Ok, pasal apa Facebook pecahkan macam ni? Assalamualaikum Apa khabar semua? Yassi harap semua sihat Duduk di rumah sama-sama kita putuhkan rangkaian COVID-19 Ok, hari ini Yassi nak buat video sambungan daripada video yang sebelum ni Iaitu video yang kenali audience. Basically, Yasin nak buat series untuk video-video ni sebab Yasin terpanggil untuk buat cerita Itu dah buat dah, tapi Yasin tak buat lagi sambungan dia sebab Dia banyak cerita pasal ABS ni So, Yasin akan buat step by step, series by series, episode by episode So, ni adalah episod kedua Sambungan pada video yang sebelum ni Anda boleh tengok nanti So, alright so, Ni, uh, basically, Yasin ambil ni daripada satu website commerce. Dia, dia cerita dalam bentuk panjang, apa bentuk notepad Anda boleh tengok link di bawah ni, dia cerita dalam bentuk penulisan lah So, Yasin express dengan cara Yasin buat video untuk kita semua dapat manfaat At least, anda tahu sebab apa Facebook dia pecah pada macam-macam jenis. -macam macam sebab apa Facebook buat macam ni, pasal apa dia buat macam ni, pasal apa, pasal apa, pasal apa Okay, so hari ni kita fokus on Kalau anda buka, anda punya Ads Manager, so kita masuk Ads Manager lah right? Nampak, dia ada pecah pada tiga kategori iaitu awareness, consideration dan conversion. Okey, pasal apa Facebook pecahkan macam ni? Basically, tiga benda ni adalah daripada kita punya tindakan user, behavior user dalam Facebook. So, Facebook pecahkan daripada tiga tindakan. First, awareness ialah satu tindakan kepada user untuk kenal pasti kita punya produk. Kedua, consideration. So, mereka punya sama ada nak beli ke tak beli, dengan pesaing. So, dia macam dua pikir, nak beli, tak beli, beli, tak beli. Conversion ni adalah dia per-convert daripada beli tak beli Dia dikecilkan skop untuk menjadi kita punya client lah So, Facebook dia pecahkan audience dalam Facebook macam ni Tapi, yang mana satu kita patut guna dan yang mana paling terbaik tu adalah Mungkin Yasin tak tak boleh nak terangkan dalam ni sebab panjang benda tu So, Yasin terangkan, hari ni Yasin terangkan awareness saja. Dia ada tiga, so hari ni untuk episod kedua, awareness Okay, awareness, kalau hampa tengok ada dua, brand awareness dengan reach Basically siapa guna awareness ni cuba tanya mai. Even Yasin sendiri yang Yasin buat tadi kau pun Yasin tak guna. Tetapi kalau secara amnya um, secara method yang tradisional, iaitu awareness adalah orang bagi flyers. Dia maksudnya tempat untuk tabung duit yang tak menjangkakan apa-apa return. Ah itu awareness tu basically dia nak bagi orang kenal aja. Dia tak target pun untuk convert, untuk jadi orang tu sama ada nak beli tak beli So dia just untuk kenal Yassin tak pernah try So Yassin tak tahu sama ada kos dia murah ke, lagi berbaloi ke macam mana Yassin tak tahu, Yassin tak boleh nak cakap Tapi sebab tu lah, sebab dia biasalah kalau kita klien minta Dia tak maulah benda yang labauk duit tak dapat return Aha. So pengalaman Yassin buat, tak pernah lah Takpelah yang labauk lah duit, aku tak expect return ha, Tak ada lah setakat ni So for now Yes, so untuk awareness ni adalah macam tu lah, nak bagi gambaran ke hampa tentang awareness ni Tetapi yang selalu orang guna kalau orang pakai phone yang memang awareness yang selalu-selalu sangat orang guna ni adalah ni lah Boost Post ni Dia tiga benda lah, benda yang sama Boost Post uh, Yang tadi Brand Awareness Rich So kalau hampa guna Boost Post ni adalah satu salah satu awareness yang dia masuk dalam kategori awareness Sebab kalau anda tengok Bila tekan Dia akan target orang ke whatsapp Ataupun mesej Lepas tu Kita boleh buat ha, Living macam biasa Ni cara paling cepat lah Boost post ni ca Cara paling cepat Kalau guna ads manager Dia Technical sikit lah So Itu saja Untuk kali ni So tinggal lagi Dua kita tak cerita Consideration dengan conversion So kalau Hampa boleh Kalau siapa yang rajin Boleh baca dekat link bawah ni Dia cerita pasal awareness Sebab apa awareness Sebab apa awareness tu buat Tapi Macam biasalah. Sekali lagi Yasin ulangkan orang sekarang ni tak ada masalah nak melabur duit cuma orang wellness ni selalunya orang yang banyak duit, yang banyak modal, yang banyak banyak duit untuk labur yang tak expect apa dia just nak bagi orang kenal aja. Ha dia dia lebih kepada macam branding tapi hmm dia lebih kepada branding. Awareness ni lebih kepada uh, branding. Dia bukan marketing sangat. Dia just nak bagi orang kenal aja. Kos dia Yasin tak pasti mungkin mesti kena try tapi sekolah 5G kita pun banyak spam kat lain lagi Insya Allah Yassin akan nanti Yassin akan cerita cara cara-cara dan rizak untuk guna awareness ni so, siapa yang tengok video ni tolong like, comment dan share YouTube channel Yassin Brons sekarang Yassin dah capai 1K subscriber terima kasih guys terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah dapat juga setelah 2 tahun lambat gila tapi tak apa kita besalah one man army Tengok sekarang shoot Sekejap lagi Yassin nak kena edit Lepas itu Yassin nak kena upload Lepas itu nak pergi ke content lain, Dan kerja lain So Tapi tak apa Kita enjoy Maksudnya bila kita buat Macam tu ni, Bila kita buat benda yang memanfaat korang Kita akan enjoy Dia tak rasa stress pun Stress Tapi tak apa Enjoy lah Okay Jangan lupa Share Yassim Run Saya jumpa di video akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh